Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo warah sahabat, lightstar dimanapun kalian berada. Selamat datang dan bergabung kembali di channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan kabar baik, kabar terbaru dari idola kesayangan Lesti dan Rizky Bilar. Namun, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe.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 baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan dan kabar terbaru di sore hari ini ada momen vlog yang sangat luar biasa nih special banget ya di Delsungkar Family saat Yoku Wisnu ini bertanya dengan Redi sang adik dari Bunda Lesti kecurek masya allahnya persahabat Yoku Wisnu ini baru tahu bahwa Redi ini adalah anak pondokan ya Mondoknya aja di Pesantren Darul Quran masya allah banget dan alhamdulillahnya juga persahabat kita bangga banget Ready ini sudah hafal 4,5 juz Al-Quran atau setengah juz ya, Masya Allah. Ini kebanggaan untuk warga Konoha, the best banget keluarga Leslar selalu membanggakan Masya Allah. Dan ready ini pun bersahabat malu-malu saat disuruh membacakan ayat suci Al-Quran favorit dari ready ini Masya Allah. Ini attitude yang sangat baik juga dengan kelebihannya. Ready, tidak ingin tentu bersahabat memperlihatkan. Masya Allah, mudah-mudahan selalu menjadi orang baik dan keluarga Leslar selalu menjadi panutan untuk banyak orang. Momen ini pun diripas oleh akun sendal putih underscore pilar Kita simak di kalimat caption yang dituliskan. Masya Allah, kenalin mamangnya Abang L, ready yang sudah hafal 4,5 juz Al-Quran atau 4,5 juz ya, manis banget, ganteng, soleh. Masya Allah, luar biasa. Kita bangga, kita bahagia sekali mengidolakan Leslar ya Apalagi keluarganya memang luar biasa Di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar dan respon yang diberikan Ada komentar dari Faulina Astor mengatakan Masya Allah benar-benar rendah hati Bang Reddy Dengan segala kelebihan yang dia miliki Sukses buat Bang ready juga Amin, Masya Allah ya Dan kita lihat juga bersahabat ke komentar berikutnya dari akun Instagram Vera Luxia mengatakan Padahal kakaknya seorang divaloh itu Masya Allah keluarga sangat patut Ditiru attitude-nya. Ini luar biasa persahabat ya Keluarga Leslar memang selalu menjadi panutan Untuk banyak orang Semoga selalu konsisten Menjadi orang baik Selalu menjadi inspirasi untuk semuanya Tentu untuk keluarga Konoha Juga persahabat ya Yang selalu mencontoh kebaikan dari idola Kesayangan Berikutnya persahabat ada info penting dari Bang Boril Ini mengenai jadwal Bunda Lesti hari ini Sudah dipastikan persahabat Bunda Lesti akan tampil di acara Festival Ramadan 2022 di Indosiar akan menjadi house kembali jangan sampai lupa saksikan malam hari ini pukul 22.00 waktu Indonesia Barat Bunda Lesti akan hadir menyuguhkan kebahagiaan pasti akan ada kejutan yang akan diberikan oleh Bunda Lesti untuk kita semuanya disimak juga para di info yang dituliskan oleh Bang Boril Bismillah, jangan lupa malam ini mulai pukul 22:00 waktu Indonesia Barat. Ada penampilan Lesti Kejora sebagai host di program Festival Ramadan 2022. Live hanya di Indosiar, pantengin channelnya. Terima kasih telah informasi dari Bang Dorin mengenai jadwal Bunda Lesti hari ini. Selanjutnya, para sahabat, kita mampir ke Leslar saja Untuk warga Konoha, dibiasakan persahabatnya untuk membaca sampai habis, kita simak postingan dari Leslar Sejak Leslar bukan tidak mengambil pelajaran dari kejadian sebelumnya not at all, mereka mendapatkan hadiah pernikahan mendapatkan hadiah kelahiran yang kabarnya hanya sebagai ini ada titik-titik nih persahabatnya itu sebelum kasus-kasus keduanya terkuak pada soto sih nggak baca berita secara tuntas nggak tahu kejadiannya yang penting komentar aja sedih minat baca orang-orang +62 emang rendah dan efeknya ke kehidupan ini bisa diambil kesimpulan persabed ya bahwa warga plus +62 memang hanya bisa membaca dari judulnya saja tidak Membaca berita yang sampai tuntas Hingga banyak sekali komentar-komentar negatif Yang tentunya diberikan Dari para haters dan netizen Kita sebagai fans sejati Harus selalu positif Tetap kompak dan solid Untuk mendukung yang terbaik Buat Lesti dan Billar Kita simak juga persahabat di kalimat caption Yang dituliskan oleh Lesler saja Biasakan baca sampai tuntas ya Jangan hanya ambil judulnya saja biar gak hanya sehat fisik tapi mental dan jiwanya juga sehat tuh persahabat kita simak juga di unggahan berikutnya masih di unggahan saja pada akhirnya yang tidak baik untuk leslar dan leslar lovers akan terseleksi dengan sendirinya tuh bukan sulap bukan sihir persahabat ya tapi ini yang dinamakan seleksi alam mudah-mudahan tentunya banyak sekali Doa dan support hingga dukungan yang diberikan dari orang-orang yang selalu tulus mencintai keluarga Leslar. Berikutnya, persahabat kita mampir ke unggahan Bunda Lesti kemarin yang memposting foto cute dan foto yang sangat gemes banget ya, saat gendong abang Fatih. Banyak sekali tentunya komentar yang diberikan, salah satunya ada komentar dari Om Izhar yang ikut memberikan tanggapan semoga tahun depan udah ada adiknya yang solehah ya dek Masya Allah pengen banget ya Om Insar mempunyai cucu cewek nih dari Lesti dan Rizky Billar, mudah-mudahan ya tentunya bunda malaysia gejora dan rizky bilang bisa mendapatkan anak cewek ini adiknya dari abang Fatih. dan kita lihat juga persebar di komentar berikutnya kita salvo dengan komentar dari uyaina arsyad masya allah ya dari malaysia aja uyaina ikut memberikan tanggapan ah, Gemas katanya masya allah banget memang menggemaskan sekali nih al fatih luar biasa penyemangat untuk kita semuanya mudah-mudahan selalu menjadi orang baik selalu menjadi Inspirasi dan Abang Fatih menjadi kebanggaan orang tua Amin. Berikutnya, bersama kita simak juga nih, ada momen spesial yang sangat cute banget. Beginilah nih, bersahabatnya kira-kira gambaran ketika Bunda Lesti gejora bangunin Baby XXL. Masya Allah, sampai digendong ya, sampai Bunda Lesti kita lihat tuh. Wow, masya Allah banget ya Ini sih tentunya kebahagiaan yang kita dapatkan Mudah-mudahan persahabatan ya, puasa kita juga lancar Dan mudah-mudahan selalu meningkatkan ibadah yang tentunya kita kerjakan Amin Masih menunggu kabar baik dan kejutan spesial terbaru berikutnya di seri hari ini Jangan kemana-mana, tetap stay tune Dan pantengin channel ini terus Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru Terupdate dan terhangat berikutnya ini dulu informasi di sore ini bagaimana tanggapan kalian silakan berkomentar Bang mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh